penyanyi menghibur hati yang telah lelah bekerja dan pusing kepalanya oleh sibuknya kota. Mari Beramai-ramai Sekali waktu saja Hilang jemu dan duka Sebelum masuk ke Setiap hari kita di dalam dunia semua selalu gembira <tuh> selalu gembira Oh yeah, selalu gembira Oh